halo teman-teman kembali lagi like channel saya Nikola Surya Nah kali ini saya akan proyek gravel trek dan proyek elopater trail cukup. Dan itu dari Solo hingga nah, saya mencualankan kamaya sepatnya itu dan hari ini tanggal 11, 11 Maret sedang sepan, apa depan, gitu. Gitu, kayak penguatan pondasi saya naik dia nah, gitu, gitu. ya jadi nanti itu fondasi terus diisi tanah Itu juga dilakukan dari sana tuh dari ada ekskavator yang kecil tengah sampai ke situ sementara sampai sini dulu terus apa ya itu ada airnya tuh galuh jadi disegar hmm. mungkin jadi resapan ya airnya masuk seperti ini biar nanti misalnya tidak itu di atas relnya kuat kayak double bat dan satu balapan seperti ini ya pasti gitu. lalu existing baru oh, terus saya ke ini ya tuh di bawahnya tuh seperti itu, kosong ya, kosong, mati di tinggul salah itu fungsinya dikasih itu ya kita lihat mungkin seperti sepatu itu kemudian tidak rembes airnya nah, itu sudah patutnya setelah di remin tanah nah, disana itu ada mobil apa, di tangki air untuk membersihkan jalan oh, ini. ini ada pengiriman pasir lagi di di sini ada, ada satu desain lagi, mungkin Proyek ini merupakan kerjasama antara Mkak Solo yang mengusulkan kebuatnya Elevator rail dan WCKA yang mempunyai tak untuk membuat abu track dari Muntasol ke depan hingga ke stasiun Kaloyesor Rencananya awal 2023 Proyek lapung, proyek ini Biasa satu yang uh, Rail seperti ini dulu ya di RL sudah di dan trampung di elevatir. ia oh, ya, sudah undir. Tahun berikutnya tahun awal 2024 sudah di nah, itu saya lihat nah, ya. nah, Ini jalan Kolonel. kolonel Oh ya kalau ya pokoknya terkena konus biolog macet tapi agak kepalang sampai sana sampai keempatkan itu dalamnya diisi pasir pasir batu. Ke sana mengarah ke Stasiun Paku Biro dan sebaliknya mengarah ke Stasiun Tol Kalawah atau ke Solo Jetbus ke Busan. Hidup airnya masih justru terus karena terjemahnya mesen banyak Uang Ada satu ada pesan kaca beri. itu pendapatnya. Ayo kita lagi enggak apa-apa berita mungkin kalian bertengkar sudah. Kayak gitu. selesai. Nah, itu tuh eh, PR sukses si, si, si, itu si, si, si, si, si. Nah, mungkin ya. Hai. <tipas> Sekarang kalau oh, saya tuh bisa teteh Mungkin Nah, uh, cuma saya bisa Jadi, uh, tulisannya apa tak? Ini apa ini tulisannya? Hmm, oh.. Ya benar, sekali wika Nah, ini saya disini, ini kan ada satu lubuk gas. Ini dia bengkel mobil nih disini. Nah, itu, nah, itu BUMN untuk Indonesia akhlak, korps BUMN. Singkatan saya ahlak itu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolab kolab kuratif. Ini letaknya di kilometer 105 plus 350. Anu. Ada, Pak. Ini teleponnya main bersih ya. Tapi ya enggak kuat gitu. Begitu dia dari sini seperti ini. PT VK dan PT PKU KSU. berapa saya. Itu saya hati-hati keluar masuk kendaraan proyek. Saya ke sana. Lumpur do, kalau nah, satu. Nah, seperti ini. Kalau dari sisi kita lagi, ya kita ini supaya saya buat tamnel ya benar, kliennya sepertinya bocor dari pipa pjam, soalnya ngalir dari sini terus duduk gitu, ngalir terus dari Arah saya. Apa saya lah, nah, aduh, aduh, aduh, aduh. Mungkin sekaliannya berat nah, kurang, saya nunggu Allah. ter. apapun. kita di jalan Kolonel? Jeep Kolonel tinggung terus dengan Baiklah teman-teman sekian video video update elevator mungkin videonya akan saya update lagi berarti juga kalau Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, dan subscribe dan hai, hai, hai, hai, hai,